Oke okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi bersama saya Ipul Babirah Oke okay. di video kali ini saya jeratnya di pinggir jalan ah. Di pinggir jalan Oke okay, ikutin terus video ini sampai selesai Lanjut sana. Joss anak Gara pakai lawas dua poin